Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Kami juga menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kita percaya bahwa Tuhan akan uh, menjama kita, memberkati kita sama di tempat ini. Amin. Mari kita katakan ke teman-teman, ke jemaat yang lain, sebelah kanan kiri kita, kita katakan. Saya bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Haleluya, kita mau memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. kami mendetangkan segala kemauan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk panggilan beribadah pada hari ini karena kami tahu karena kami sadar persekutuan dengan Tuhan ada sukacita, ada kemenangan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami yang ada di mba jemaat jemaatmu yang ada di tempat ini maupun umatmu yang mengikuti secara online. Tuhan berkati kami semuanya. Urapi kami dengan terlebih juga Tuhan hambaMu yang akan menyampaikan firman-Mu Pada saat ini Urapi, sucikan, kuduskan Tuhan Biarlah Tuhan Pujian kami, penyembahan kami pada saat ini Berkena di hadapan-Mu Meninggikan namamu Karena Engkau Tuhan yang layak disembah Dan ditinggikan Terima kasih Bapa, inilah doa kami Dan kami tabiskan ibadah kami ini Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Di dalam nama Tuhan Yesus Yang telah mengajar kami doa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama apakah di surga Pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan, kami terus memuji Tuhan bersorak-sorak di dalam nama Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih bersuka cita? Amin. Sorakan Haleluya. Haleluya. Haleluya. kita memuji Tuhan bersama-sama, kita mau katakan bahwa Dia adalah Raja. sama-sama Apa di dalam nama Yesus, kami berterima kasih, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, Amen. penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan pada pagi hari ini kami membawa di hadapan kami, dan anak kami. Ya Tuhan, berkati setiap anak-anak kami ini. Tuhan, berikan kesehatan, Amin. sukacita, keceriaan, serta yes. budi pekerti yang baik sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk pendidikan anak-anak kami ini. Tuhan, berikan prestasi yang luar biasa sehingga menjadi kebanggaan bagi orang tua, bagi keluarga, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa, Tuhan, untuk orang tua daripada anak-anak ini. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan bis mereka, Tuhan berkati sehingga Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak di surga dan sebentar kalau mereka juga akan belajar untuk akan kebenaran firman Tuhan. Berkati para trainer yang akan membawakan firman Tuhan bagi anak kami ini dengan bahasa yang sangat sederhana. Sehingga mereka boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka boleh lebih mengenal, lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi akan Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih kepada Surga. Kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yeah. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadaMu Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian penyembahan kami berkenan di hadapanMu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus terima. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan Firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Karena supaya kami hanya tertuju kepadaMu Tuhan. Kalau hati kami, pikiran kami hanya tertuju pada pemberitaan Firman. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. supaya kami layak mendengarkan Firman. Tuhan. Terima kasih Tuhan. HambaMu yang akan menyampaikan Firman Tuhan. Biarlah Tuhan engkau urapi hamba berkati hamba Tuhan, keapapun yang keluar dari bibir hamba Tuhan, semua berasal pada Tuhan, dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Haleluya, Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, mari kita angkat Alkitab kita. Tinggi di atas kepala sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah esa Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya roh kudus adalah roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, kekenangan, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk tim profetik yang sudah mem Mimpin kita dalam puji-pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan adik-adik dan ibu sekalian. Baik. Shalom. Halo. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur kita bisa ada di rumah Tuhan. Ya, kita bisa beribadah. Baik kita yang ada di gereja maupun bapak ibu yang ada di rumah ya kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan diberi waktu, diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan, tadi kita sudah menguji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan saya percaya puji-pujian kita penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, amin haleluya, nah bapak ibu saudara sekalian hari minggu ini Hari Minggu Kedua di bulan Desember. ya Bulan terakhir di tahun 2022. Sebentar lagi kita akan masuk tahun 2023. Namun sebelumnya kita akan menyambut Natal. Kita percaya, kita memohon kepada Tuhan. Agar supaya di hari Natal nanti kita selalu dalam keadaan sehat. Dalam keadaan kuat. Kita selalu bersama-sama dengan keluarga kita. Orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, kita bersyukur. Kita harus meminta kepada Tuhan. Tuhan, saya mau di hari Natal nanti saya berkumpul dengan keluarga saya dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan dengan tema Sikap Hati Menyambut Sang Juru Selamat. Ya, Sikap Hati Menyambut Sang Juru Selamat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian ketika kita menikah ya ketika istri kita hamil pasti sang suami atau orang tua sangat menanti-nantikan kehadiran seorang anak atau seorang cucu bermacam-macam perasaan merasa senang seorang suami akan menjadi seorang bapak merasa senang orang tua akan menjadi cucu akan menjadi oma opah karena akan mendapatkan seorang cucu, ya. Jadi di saat kita menyambut seorang anak, bermacam-macam pikiran kita, perasaan kita, senang, bahagia, dan rasa takut juga Bapak Ibu sudah sekalian ya, pasti. Karena seorang suami akan berpikir, bisa nggak saya membesarkan anak-anak saya nanti, bisa nggak saya akan saya memelihara anak-anak saya nanti. Bisa enggak saya memberikan yang terbaik buat anak-anak saya? Itu perasaan-perasaan, itu pikiran yang keluar dari pikiran kita, ya. Pasti akan ada rasa bahagia, ada rasa takut, ada rasa sukacita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendapatkan seorang anak, pasti kita bahagia. Ya. Amin Bapak Ibu Nah, begitu juga ketika kita mau melakukan atau mengadakan suatu pesta, suatu acara, pasti ada persiapan-persiapan ya. Dari konsumsinya, dari acara, dari apapun pasti ada persiapan-persiapan. Tidak mungkin langsung langsung diadakan acara tersebut. Pasti. Nah, ketika kita akan menyambut acara itu, kita juga akan mengalami perasaan senang, sukacita namun ada juga perasaan gelisah. ya Banyak enggak nanti yang datang. Tamu-tamu undangan saya pada datang tidak. Bermacam-macam. Begitu juga ketika kita akan menyambut Sang Juru Selamat. Banyak perasaan-perasaan pikiran yang ada dalam pikiran kita. Dalam hati kita. Banyak. Bermacam-macam. Sesuai dengan kehidupan kita. Perasaan kita sendiri. Hari ini kita akan belajar. Sikap hati kita menyambut Sang Juru Selamat. Ketika bulan-bulan yang lalu, ketika minggu-minggu yang lalu, bapak-bapak menantikan piala dunia. ya Pasti ada yang, wah nanti tim saya bagaimana? Pasti tim saya akan menang atau bagaimana? Ada perasaan senang juga, bahagia. Nah saat ini sudah berjalan, hampir selesai. Ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang kecewa. Karena timnya sudah pulang. Ya Saat ini yang tersisa, yang jogonya tinggal dua, ya, yang lain sudah pulang. Faya, faya, kondios sudah pulang. Nah, itu perasaan-perasaan yang muncul dalam hati kita, dalam pikiran kita, ketika kita menyambut atau kita e, menghadapi Piala Dunia. Nah, bagaimana dengan sikap kita ketika kita akan menyambut Sang Juru Selamat? Yesus Kristus yang akan lahir hari ini, kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian nah pembacaan Alkitab kita pada hari ini saya ambil di dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25 Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25 saya akan bacakan buat kita semua nanti bapak ibu bisa baca di dalam hati saja saya akan bacakan buat kita semua baik temanya adalah Kelahiran Yesus Kristus. Ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebagai anak yang sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus." Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf penamakan dia Yesus. Nah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sudah kita semua sudah tahu, ketika bulan Desember, ketika kita akan memasuki Natal, pasti khutbah ini akan kita dengarkan setiap khutbah disampaikan. Pasti, karena Natal itu adalah kelahiran Yesus. Nah ketika itu Yusuf didatangin malaikat. ya Bahwa dia harus menikahkan, menikahi Maria. Karena Maria sudah mengandung. Yusuf terkejut karena mereka masih bertunangan, belum menikah. Tapi dikatakan bahwa Maria sudah mengandung. Nah Maria mengandung karena roh kudus. Ya Bapak Ibu di saat itu Yusuf sebagai laki-laki dia bertanggung jawab dan dia mengikuti perintah yang diberikan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Dia melakukan dan dia menikahi Maria menjadi istrinya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kelahiran Yesus, kedatangan Yesus Juruselamat Dunia itu sudah dinubuatkan beberapa tahun sebelumnya. Di perjanjian lama banyak dikatakan di sana bahwa Mesias akan lahir, bahwa Raja akan ada, ya, juruselamat manusia akan datang untuk menebus dosa-dosa kita. ya, Di dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan mudah mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi, bapak ibu saudara sekalian, di dalam Kitab Perjanjian Lama pun nubuatan tentang Mesias, tentang Yesus, sudah ada dan digenapi di dalam Perjanjian Baru, digenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, Injil Kitab Injil selalu menceritakan kelahiran Tuhan Yesus. ya Di situ kita bisa baca bersama-sama. Namun sebelumnya, di dalam perjanjian baru sudah dinubuatkan. Ada berapa? Yesaya 9 ayat 6 juga. Di sana dikatakan, sebab seorang anak terlahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Tadi kita sudah nyanyikan lagunya ya. Nah, ada lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, banyak ada mika 5 ayat 1, ya di sana. Bapak Ibu bisa baca. Jadi, sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum Juru Selamat lahir, sudah dinubuatkan oleh para nabi, para eh, tokoh-tokoh gereja di zaman Perjanjian Lama. Nah, saat ini kita memasuki eh, tahun atau bulan. Desember bulan kelahiran Tuhan Yesus Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Saya percaya Ketika saat ini Kita bingung Aduh nanti Natal mau bagaimana ya Karena eh, Sebagai orang percaya Tanggal 25 itu adalah hari yang eh, Harus membuat kita bahagia Harus membuat kita senang Karena lahirnya Sang Juru Selamat Lahirnya Sang Penebus Dosa Kita ya kalau di Menado itu dari Berber itu sudah uh, menyanyikan lagu-lagu Menado, lagu-lagu eh, Natal ya. Dan sampai sekarang pun uh, di sana suka ada uh, apa ya, candaan. Katanya uh, B2 di sana tuh kalau sudah bulan uh, udah Berber itu ya, mereka sudah takut ya. Mereka di sana tidak perlu uh, dimatikan secara ganas gitu ya, mereka dengar dengan mendengar lagu Natal saja mereka sudah takut, waduh sebentar lagi saya akan pergi, itu pemikiran mereka itu hewan aja mereka peka gitu ya, gimana dengan kita sebagai umat percaya, bagaimana kita akan menyambut kelahiran juru selamat kita, bagaimana kita akan merayakan apakah dengan pesta pora, apakah dengan beli ini, beli itu ya, hari ini kita akan belajar bagaimana sikap hati kita ketika kita menyambut Kelahiran Sang Juru Selamat Dunia. Ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita lakukan dan kita bisa ambil contoh di dalam Alkitab, di dalam cerita tentang kelahiran Yesus. Ya, cara untuk kita sikap kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat Dunia, yang pertama adalah kita harus tetap setia dan taat. Jadi cara pertama kita menyambut sang juru selamat adalah kita harus tetap setia dan taat ya. Kita ingat tokoh yang tetap setia dan taat yaitu Maria ya. Kita bisa baca di Lukas 1 ayat 38. Sudah ada di layar. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi ceritanya Bapak Ibu, malaikat datang kepada Maria. Malaikat menyampaikan bahwa ada kabar gembira, bahwa Maria akan mengandung, Ya, Maria akan mengandung, dengan roh kudus ketika malaikat datang Maria dengan kebingungannya dia bingung saya akan melahirkan seorang anak menikah pun saya belum ya pasti ada rasa bingung rasa Aduh saya bertanya-tanya pasti e, Maria bertanya-tanya masa saya mau melahirkan seorang anak saya menikah juga belum saya hamil juga belum masa saya mau melahirkan anak tetapi karena Maria sebagai hamba yang setia, Maria adalah sebagai hamba yang taat. Dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria tetap taat pada Tuhan, apapun yang diperintahkan Tuhan, apapun yang di uh, beritakan itu, dia harus percaya, dia harus setia dan taat, dia harus melakukan karena dia taat dan setia. ya Di dalam kebingungannya, ya Maria harus menerima akan perintah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Nah bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? ya Apakah kita akan e, merasa bagaimana ketika kita e, mendapatkan perintah kamu harus melahirkan seorang anak, padahal kita belum menikah. Pastikan kita bingung, ya. Kita akan bertanya-tanya, "Wah, ini kenapa ya?" Saya kok disuruh e, melahirkan anak, tapi saya belum menikah. Pasti dalam hati kita kita berkata-kata begitu. Tetapi kita harus mengambil contoh ya pada Maria bahwa segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita harus kita jalanin, harus kita taat dan setia selalu kepada Tuhan ya. Keadaan apapun kita, bagaimanapun kita ya. Ketika kita diperintahkan hal yang benar oleh Tuhan melalui malaikat jalankan ya, lakukan. Tidak usah banyak bertanya-tanya. Tidak usah bingung sana, bingung sini. Jalankan saja. Pasti Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik. Di dalam kebingungan kita. Di dalam kegelisahan kita. Datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan berikan jalan keluar yang baik. Nah itu dikatakan bahwa sikap kita dalam kita menyambut kelahiran Juruselamat, Yaitu yang kita tetap setia dan taat. Lakukan yang Tuhan mau. Lakukan yang Tuhan perintahkan. ya Agar supaya Natal atau kelahiran Yesus Kristus bisa kita lakukan, bisa kita rayakan dengan penuh sukacita, ya penuh kebahagiaan. Lakukan dengan tetap setia dan taat kepada Tuhan. Seperti yang dicontohkan oleh Maria. Nah yang kedua, poin yang kedua, sikap kita dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat yaitu kita harus bersukacita dan bergembira. Lukas, Lukas 2 ayat 20 Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi ketika malaikat Tuhan datang kepada gembala-gembala, ya, mereka bersukacita, mereka bergembira karena dikatakan di situ bahwa telah lahir seorang anak. Ya, malaikat datang pada gembala-gembala dan ketika itu gembala-gembala pergi, mereka pergi memuji Tuhan, mereka pergi dengan memuliakan Tuhan. Mereka sangat bahagia. Begitu juga kita, ketika kita menyambut kehadiran Tuhan Yesus, ketika kita akan merayakan Natal, kita harus bersuka cita, kita harus bergembira. Ya, mau Bapak Ibu bergembira, bersuka cita, jangan bersungut-sungut, wah saya tidak punya duit untuk beli baju baru, saya tidak punya duit untuk ganti horden di rumah, saya tidak memiliki dana untuk beli kue, beli ini tidak usah bersungut-sungut bersukacita saja karena perayaan Natal kelahiran Yesus bukan karena baju baru bukan karena kue yang banyak di rumah bukan karena horden baru cat baru di rumah bukan karena itu tetapi kita harus menyambut Yesus dengan penuh sukacita dengan penuh kebahagiaan kita bergembira seperti gembala-gembala mereka sangat bersukacita mereka sangat bergembira ketika malaikat datang pada mereka itu yang harus kita contoh ya, sikap ketika kita akan merayakan Natal, ketika kita menyambut Sang Juru Selamat. Tidak usah muluk-muluk, tidak usah memaksakan diri harus begini, harus begitu. Yang penting sukacita, yang penting bergembira. Ke gereja dengan baju yang lama tetap sukacita. Ke gereja dengan baju yang ya sudah sering kita pakai tetap bergembira. Yang penting hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati kita mau bersuka cita, hati kita mau bergembira. Bukan karena baju baru, bukan karena harta di dunia. Tetapi hati kita harus bersuka cita dan bergembira. Terkadang ketika kita merayakan Natal, beli ini, beli itu, semuanya dibeli. Setelah habis tahun baru, stres Bapak Ibu, bayar hutang. Hanya untuk tanggal 25, hanya untuk tanggal 1. Hutang saja, yang penting saya bisa beli baju. Hutang saja, yang penting saya bisa masak makanan yang enak-enak. Ketika selesai Natal, ketika selesai tahun baru, stres. Saya harus bagaimana? Saya harus bayar ini, saya harus bayar itu. Hari ini diingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak usah memikirkan hal-hal yang begitu. Hati kita saja yang kita persiapkan. Karena kita harus menyambut kelahiran Yesus, kelahiran Juru Selamat kita dengan bersuka cita dan bergembira. Kita sudah merayakan bersama dengan keluarga, itu suatu hal yang sangat berbahagia. Berkumpul bersama, ke gereja bersama. Suami, istri, anak-anak datang ke gereja, kita bersuka cita, kita bergembira, itu hal yang penting. Walaupun terkadang ada orang hanya dua kali masuk gereja dalam setahun. Yaitu Pasca dan Natal. Ya Banyak orang terjadi. Banyak terjadi. Wah Pasca ya, oh, saya harus ke gereja. Apalagi tanggal 25. ya Apalagi ada baju baru. Pasti. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita diingatkan. Mari kita sebagai umat percaya, sebagai anak-anak Tuhan kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dengan bersuka cita dan bergembira seperti gembala-gembala. Mereka mendapat kabar, mereka beritakan dan mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Kita juga harus begitu, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan di saat menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yang ketiga, sikap kita ketika kita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 Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu adalah tema PGI saat ini. ya. Tapi bukan itu yang kita mau bahas. Yang ketiga, sikap kita menyambut kelahiran Sang Juruselamat. Yang ketiga, memberikan yang terbaik dan melakukan kehendak Allah ya. Para orang Majus, mereka datang, mereka bertemu dengan uh, Sang Juruselamat bersama dengan ibunya. Mereka sujud menyembah Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, mereka membawa persembahan yang terbaik yaitu emas, kemenyan dan mur. Mereka datang jauh-jauh bukan dengan tangan kosong, ya. Mereka pikir mereka akan menghadap, mereka akan mendapati seorang raja yang besar, ya. mereka akan mendatangi seorang juru selamat. Mereka datang dengan persembahan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah persembahan yang terbaik di saat itu, sampai sekarang pun itu masih terbaik. Ya, jadi dengan itu kita diingatkan bahwa ketika kita menyambut kelahiran juru selamat, kita harus memberikan persembahan yang terbaik. Jangan ketika kita menerima THR, sudah belanja ini, sudah belanja itu. Ke gereja tanggal 25 tinggal sisa-sisanya. Wah masih ada sisa. Jadi ketika kita memberikan persembahan di tanggal 25 tinggal sisa sisa itu tidak boleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita diingatkan dengan orang majus bahwa mereka datang, jauh-jauh mereka datang, mereka memberikan persembahan yang terbaik. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita semua sebagai orang percaya kita mau menyambut kelahiran Yesus. Ketika kita menerima berkat, kita sisihkan untuk Tuhan. Kita sisihkan untuk kita berikan di saat tanggal 25 saat kita mau ke gereja, mau merayakan Natal, sisihkan dulu baru kita belanja yang lain. Jangan kebalikannya ya Bapak Ibu, kita sudah belanja sisanya baru kita untuk ke gereja. Hari ini kita diingatkan bahwa berikan yang terbaik, berikan persembahan yang terbaik, berikan hati kita, pikiran kita ketika kita mau ke gereja kita merayakan hari Natal. Kita harus berikan yang terbaik. Baik hati kita atau persembahan kita yang lain. Jangan yang sisa-sisa. ya Sudah beli yang ini, sudah beli yang itu. Tinggal sisa yang diberikan. Dan kita juga di poin ketiga diajarkan melalui Herodes. Melalui orang Majus. Bahwa mereka melakukan kehendak Allah. Ketika di perjalanan. Mereka bertemu dengan Raja Herodes. Dia bilang nanti jalan lain ke sini pas baliknya. Tetapi di dalam mimpi mereka, mereka diingatkan Allah bahwa mereka harus pulang dengan jalan yang lain. Nah orang Majus mereka ingat akan perintah Tuhan. Ketika selesai mereka e, ketemu dengan Sang Juruselamat, mereka pulang dengan jalan yang lain karena mereka tidak mau. Herodes tahu jalan yang ke tempat Tuhan Yesus lahir. Nah, itu contohnya bahwa orang majus melakukan kehendak Allah. Begitu kita, begitu juga kita. Ketika kita merayakan Natal, ketika kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, kita harus melakukan segala perintah Tuhan. Kita harus melakukan segala yang ada di dalam Alkitab. Ya. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. ya Pasti akan ada hal-hal yang baik yang akan kita dapatkan. Jadi kita harus e, menjadikan contoh orang majus. ya Mereka datang dengan hal yang terbaik. Mereka pulang dengan kehendak Tuhan. Mereka pulang dengan jalan yang lain. Ya, karena mereka mengikuti kehendak Allah. Dan yang keempat. Yang keempat adalah itu salah slide-nya itu yang satu di bawah. Tidak marah dan tidak merasa disaingi. Ada satu yang di bawah. Tidak apa-apa. Jadi yang keempat. Tidak marah dan tidak merasa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 Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang keempat, sikap kita menyambut Sang Juru Selamat, tidak marah dan tidak merasa disaingi. Seorang Herodes, orang Raja, di saat itu dia marah kepada orang majus karena mereka pulang lewat jalan yang lain. Dia merasa ditipu, dia merasa diperdaya oleh orang majus. Karena sifat ketamakannya sang Raja Herodes. Dia marah karena orang majus pulang tidak lewat jalan yang dia mau. ya. Dan ketika kelahiran Yesus, dia merasa disaingi. Waduh ada raja yang baru, nanti saya tidak menjadi raja lagi. Nanti saya tidak disegani lagi oleh rakyat saya karena ada raja yang Maha tinggi, ya. dia sadar, dia merasa disaingi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini poin yang keempat adalah ketika kita menyambut Sang Juru Selamat, tidak ada marah dan tidak ada merasa disaingi. Ya. Ketika kita mau merayakan Natal, jangan marah-marah, ya. Mungkin, di, mungkin sebelumnya kita ditipu orang, kita dibohongin orang, kita dikecewakan dikecewa, orang. Buang semua. Ketika kita mau menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, ketika kita mau merayakan Natal, mari kita buang. Kita datang dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Jangan marah Bapak Ibu. Dan jangan merasa disaingi. Mungkin di, di kantor, mungkin di mana. Kita merasa disaingi, jangan dibawa-bawa ke dalam perayaan Natal nanti. Hilangkan semua itu, itu hanyalah masalah duniawi. Tapi ketika kita mau merayakan Natal, kita jangan berpikir bahwa kita disaingi. Kita berpikir mungkin teman saya di sana, dia diberikan rumah yang baru, mobil yang baru, sementara saya tidak, saya merasa disaingi. Jangan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan meniru contoh seorang Herodes. Dia marah dan merasa disaingi, buang segala hal yang demikian. ya Jangan merasa kita disaingi, wah dia lebih langsing dari saya. Kadang juga seorang perempuan begitu kalau lihat, wow badannya bagus sedangkan kita sudah gemuk gitu ya. Ada perasaan saya disaingi, wah bukan saya bukan lagi yang paling langsing ya. Kadang ibu-ibu berpikir begitu. Nah ketika kita akan merayakan Natal, buang hal-hal yang demikian. Tidak boleh marah dan tidak boleh mau merasa disaingi. Jangan seperti Herodes ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus mengambil contoh Maria, gembala-gembala dan orang majus. Itu yang harus kita ambil contoh. Tetapi contoh yang diberikan oleh Herodes, kita buang jauh-jauh, buang ke laut. ya. Kita ambil contoh yang baik di dalam kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kesimpulan yang bisa saya ambil dalam khutbah saya pada hari ini adalah ketika kita menyambut Natal Yesus Kristus. Ketika kita, ketika kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, kita harus mengikuti teladan dari Maria, yang setia, yang setia dan taat kepada Allah. Dia melakukan perintah dari Allah. Ya, Dalam kebingungannya, dia tetap setia, dia tetap taat. Juga kita mengambil contoh kepada gembala-gembala, yang bersuka cita dan berbahagia karena kelahiran sang juru selamat. Harus begitu Bapak Ibu. Yuk kita mengambil contoh dari orang majus. Mereka datang jauh-jauh, datang menemui sang juru selamat. Mereka membawa, mereka memberikan persembahan yang terbaik. Nah itu harus kita jadikan contoh. Bahwa ketika kita akan merayakan Natal, berikan yang terbaik pada Tuhan. Dan satu hal yang tidak perlu yang tidak boleh kita contoh yaitu hal yang diberikan oleh Herodes. Kita di saat kita akan menyambut Natal, di saat kita akan merayakan Natal, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, kita tidak boleh marah-marah. Kita tidak boleh merasa disaingi, ya. Buang segalanya. Biarlah dalam kita menyambut Natal ini, kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan pikiran kita, agar supaya kita hanya untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Amin. Di dalam Sekaria 9, ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring Hai Putri Sion, bersorak-sorailah Hai Putri Yerusalem, lihat Rajamu datang kepadamu. Ya adil dan jaya, Ya lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang mudah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang hamba telah sampaikan. Tidak akan lalu dengan percuma di hati kami semua. Tetapi bisa tertanam dalam hati kami yang paling dalam. Dan kami bisa melakukan firman Tuhan itu. Di dalam keseharian kami. Di dalam kami menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Di dalam kami akan merayakan Natal Yesus Kristus. Biarlah firman yang kami dengarkan itu. Kami akan lakukan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya, Roh Kudus yang akan mampukan kami semua untuk melakukan firman yang telah disampaikan. Terima kasih, Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Tuhan Bapak Ibu jemaat, tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita persembahan kita siapkan yang terbaik bagi yang ada di gereja sudah ada amplop yang disiapkan bagi Bapak Ibu yang belum menemukan amplop mungkin bisa angkat tangan nanti ada pengerja yang akan melayani Bapak Ibu dan setiap kita yang menyaksikan dimanapun kita berada ada nomor rekening seperti biasa yang kita bagikan Sambil Bapak Ibu mempersiapkan Saya akan bacakan informasi pelayanan gereja Selama seminggu sepekan ini Laporan diakonia setiap hari minggu Seperti biasa dan rutin kita uh, lakukan Gereja mengadakan pembagian makan siang gratis Bagi satpam, petugas parkir, pemulung, ojol Dan lain-lain di depan dan kami tetap membuka dukungan pelayanan diakonia bagi bapak ibu yang tergerak untuk bersama-sama memberkati. Ada nomor rekening yang sudah ditampilkan, bank BCA 740 Atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur, nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka satu di belakang. Contoh, jika angkanya 500.000, maka 500.000. 1001 rupiah hal itu penting karena sekali lagi kita katakan nomor rekening gereja hanya satu dan itu penting kami untuk mengadministrasi dengan baik haleluya perayaan Natal GBI Glow Community kita di tempat ini hari ini Bapak Ibu yang uh, mungkin beberapa waktu lalu sudah diinformasikan juga jadi hari ini kami akan melayakan Natal bersama anak-anak Panti Asuhan Pondok Teruna. Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini luar biasa dalam keadaan apapun. Ada satu kasih yang Tuhan berikan buat gereja. Karena kita tahu kita harus menjangkau di luar tempat kita sekalipun. Dan tema yang luar biasa yang sudah disiapkan oleh Gembala. Kita di tempat ini Bapak Pendeta Indra Laki. Kasih yang sempurna Jadi hari ini jam 5 sore Di Pondok Taruna Jalan Tugu nomor 7 RW 4 Cipayung, Jakarta Timur Mohon maaf kita belum buka Untuk yang lain Mungkin ada beberapa yang menginformasikan Pengen ikut, jadi karena satu dan lain hal Belum semuanya Karena memang di sana itu Seratusan lebih, kalau nggak salah Pak Gembala ya 100-an lebih Dan kalau kita membuka nanti susah untuk Dimonitor, jadi kita pengen untuk yang awal ini uh, kita pengerja dan jemaat artinya internal dulu nanti mungkin ke depan kita akan libat, libatkan pihak eksternal dan ini pasti luar biasa karena ada ma makan bersama pastinya ada door prize ada hal dahsyat yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu dari WBI jadi adik-adik kita juga dari Awesome Kids berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan luar biasa dan kita tahu kita uh, ada sebagaimana kita ada untuk menjangkau jiwa-jiwa amin Bapak Ibu dan jangan lupa dua minggu ke depan ibadah Natal umum Glow Cibubur Community tanggal 25 seperti biasa jam uh, 10 pagi di tempat ini dengan tema courageous jadi bersama dengan uh, gembala kita bapak pendeta Indra sigar laki ibadah on-site tetap di tempat ini kompleks pertokoan Concordia Trafalgar. Bapak Ibu yang menyaksikan di rumah, ayo sudah saatnya kita datang bergereja. Kira-kira seperti itu kan? Udah terlalu lama kita standby di rumah kan? Cuma lihat-lihat, lihat-lihat uh, televisi, lihat-lihat uh, uh, media sosial kita. Jadi ayo kita undang ada teman-teman, ada tetangga yang ada di seputaran kita boleh datang. Juga bagi Bapak Ibu yang mungkin jauh, kita juga tetap buka di live streaming kita. Glow FC Cibubur, jadi ada live delay juga nanti, jam 5 sore seperti biasa, tapi itu delay ya. Berikutnya, hari ya, minggu depan ibadah raya minggu seperti biasa, uh, jam 10 pagi tentunya ibadah disertai dengan sekolah minggu. Jadi bagi bapak ibu yang uh, rindu untuk bersama-sama, saya akan bacakan lagi, Kompleks pertokoan Concordia Trafalgar Blok SRC 15 Kota Wisata Cibubur Jika mungkin ada yang belum tahu tempatnya Karena memang di sini banyak gereja Jadi jangan salah masuk pintu gereja Jadi tolong kabarkan atau nanti ada nomor WA yang akan ditampilkan Bisa menghubungi biar kita bisa bersama-sama di tempat ini Berikutnya untuk doa dan konseling Nah ini juga bisa dipakai untuk karena ini langsung ke Bapak Gembala bagi bapak ibu saudara-saudari yang ingin didoakan atau melakukan konseling Dapat menghubungi nomor WA 0812-1022-7507 Saya bacakan lagi 0812-1022-7507 Haleluya Berikutnya pelajaran Alkitab di Youtube channel kita Indra Sigarlaki sudah diupload. Ada begitu banyak informasi yang baik Ada firman Tuhan ada pedalaman Alkitab, ada sejarah gereja yang luar biasa sudah ditampilkan. Silakan Bapak Ibu tinggal pilih mau pelayanan seperti apa dan tolong jangan lupa di-like dan di-subscribe. Itu penting agar kita bisa tahu trafik yang ada di medsos kita. Haleluya. Persembahan syukur yang terakhir, 740 999 Jadi persembahan syukur, persembahan pembangunan, persepuluhan dapat melalui transfer bank kita buka ada platform BCA mobile, BNI mobile, Livin Mandiri, BRIMO, OVO, Dana, GoPay, Link aja. Tapi alangkah baiknya juga kita ada di tempat ini biar kita membawa langsung biar kita bisa bervelosi bersama-sama. Haleluya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sebelum kita eh, berdoa saya akan bacakan satu. Firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 54 ayat 8 Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu Bersyukur sebab namamu baik Ya Tuhan siapkan yang terbaik dan Kita satu dalam doa kita berdoa Bapak kami mengucap syukur Tuhan Di hari-hari menjelang kami merayakan Natal yang luar biasa Kami ada kami sehat kami boleh bersama-sama bersukacita tempat yang kudus ini. Bahkan setiap kami boleh ada di tempat kami, dimanapun kami berada menyaksikan program ini. Dan kami boleh mendengarkan kebaikan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Maria Bapa kau lawat masing-masing kami Tuhan. Firman ini boleh mengajar kami, bahkan boleh mendidik kami. Untuk kami boleh bertumbuh, akan pengenalan yang benar, akan kebenaran firman Tuhan. Kami diajar agar kami boleh bertumbuh, bahkan kami boleh berbuah. ...dimanapun kami berada. Kami menopang dalam doa untuk Ibu Gembala kami di tempat ini, Bokni. Tuhan yang memberkati kesehatan, kekuatan. Bahkan hal-hal yang dahsyat. Tuhan nyatakan dalam kehidupannya... ...bersama dengan keluarga dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan memberikan hal yang dahsyat sehingga ada terobosan yang luar biasa. Sehingga mereka boleh melihat, dan kami semua boleh melihat. Sungguh, ketika kami mengandalkan Tuhan. Tuhan yang tanggung jawab apapun yang kami kerjakan... Tuhan bukakan setiap hal-hal baik dalam kehidupan pelayanan di tempat ini. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mempersiapkan korban syukur. Tuhan memberkati Tuhan apapun yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati untuk bisnis, dagang, apapun Tuhan. Tuhan berkati bahkan setiap mereka dalam pendidikan. Tuhan sertai senantiasa kami siap memberi dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin Silahkan kita akan memberi dan kita bersama-sama menguji muliakan nama Tuhan Haleluya terima kasih buat kebaikan Tuhan untuk ibadah hari ini dari awal pertama ini akhirnya kami semua diberkati oleh Tuhan terima kasih untuk firman terima kasih untuk kesempatan kami boleh menabur di rumah Tuhan biarlah setiap rupiah yang kami kumpulkan bersama-sama ini boleh memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini terima kasih Bapak berkati bangsa dan negara kami biarlah Indonesia boleh kelak nanti menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin yang paling tertinggi sampai yang terendah Tuhan juga yang memberkati, memberikan hati yang bijaksana roh yang takut akan Tuhan sehingga mereka dengan pertolongan Tuhan, mereka boleh melakukan apa yang menjadi bagian mereka tanggung jawab mereka dengan baik sehingga keteraturan, keamanan kedamaian boleh ada di bangsa kami kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, Tuhan yang memberkati, sehingga gereja boleh terus Tuhan pakai untuk menuntaskan amanat agung bagi kemuliaan nama Tuhan berkati juga senior pastor kami Bapak Pendeta Girbut Lemoindom bersama istri, anak-anaknya cucu-cucu, anak mantu biarlah semua diberkati oleh Tuhan tutup bungkus kemanapun dia pergi melayani Tuhan jaga, Tuhan lindungi dengan sempurna bahkan pengurapan Tuhan selalu baru setiap hari sehingga pelayanan penggembalaannya kami juga sebagai domba-dombanya dipimpinnya terus untuk kami boleh terus kuat dalam iman bahkan kami tetap terus bersukacita dalam pengharapan dan kasih Tuhan juga itu terus boleh menjadi bagian hidup kami terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita hiduplah dalam kasih dan kebenaran jika kau siap katakan amin jadilah jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjalankan orang lain jika kau siap katakan amin Jadilah kau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa. Serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap katakan amin. Jadi kau jemaat yang dengan senang hati. Dan rela menyerahkan hidupmu. Hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadi kau jemaat yang senang berkorban. Untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadi kau jemaat yang memiliki hati yang bersih. Untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai. Dimanapun Tuhan tempatkan jika kau siap katakan amin. Para anakan hatimu kepada Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ya berkat Allah yang melimpah itu cinta kasih yang bisa keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus tuntunan, penyertaan, hikmat bahkan penerapan sahabat daripada roh kudus dalam ketiga yang besar ini memberkati kita sekalian memberkati keluarga kita memberkati anak-anak kita memberkati kesehatan kita pekerjaan kita usaha kita, bisnis kita pelayanan kita bahkan memberkati masa depan kita dari saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur, sama-sama mengatakan -sama Amin.